Baiklah para sahabat Lesler dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di pagi hari ini Ada momen yang tentu membuat kita bersahabat ya Selalu ketawa bahagia saat melihat momen spesial dari Papa Bilar Perhatikan di vlognya Rizky Biara semalam Papa Bilar ini membuat vlog lagi beres-beres barang-barang BBL Dan Papa Bilar pun ini mengucapkan terima kasih bersahabat ya kepada para sahabat yang sudah memberikan kado banyak banget ya untuk BBL. Ini luar biasa, ternyata banyak banget juga yang sayang kepada Abang L. Ini numpuk banget ya kado di kamarnya Papa Bilar, Masya Allah. Dari teman, kerabat, saudara, hingga fans tentunya memberikan kado spesial untuk BBL. Sungguh luar biasa, Masya Allah banget ya. Dan di momen ini persahabat ya, kita juga... Ini tentunya melihat bahwa Rizky Bilar saat membereskan ini minta bantuan kepada asisten barunya. Bagas ya, <tik> perhatikan Papa Bilar memanggil Bagas untuk membantu membereskan barang-barang BBL bersahabat. Ya, dan di sini ada momen kejulitan. Ya, Juli tipis-tipis dari Papa Bilar. Yang mana tentu saat mengajak Bagas untuk membereskan barang-barang BBL Papa Bram menyampaikan dengan sebuah kalimat ya Sini bantu beres-beres biar centang biru Wow <laughs> Tentunya persahabat ya kembali Tentunya kita mengingatkan kepada tim yang sebagian sudah keluar persahabat ya Sudah centang biru Tentunya meninggalkan tim Leslar Entertainment. Duh, Allah banget yang Mudah-mudahan Bagas. Bisa betah dan tentunya bisa setia dengan Leslar. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Juli tipis-tipis. Gas, kalau udah centang ungu, bolehlah cabut. Katanya tuh hawa. <laughs> Dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun skor 12 mengatakan di kolom komentar Aduh, udah biasa itu bang, kalau udah dapat yang baru dan lebih Yang lama tinggal sabar bang, bakal ada gantinya yang lebih dari mereka Tuh. <laughs> ada juga bersahabat kita lihat komentar lain diberikan dari akun Instagram Ria kosong 00 mengatakan Jangan kayak si Ono ya Jauh-jauh datang ke Jakarta Eh udah catang biru, lari ke orang lain Katanya tuh wow <gifat> Kita mengingatkan kembali Ke sebagian tim Yang tentunya sudah meninggalkan Leslar, sahabat ya Kita lihat juga nih Di postingan ini ada komentar lain Salah satunya juga nih dari akun Instagram Nova Lagan mengatakan Setiap orang pasti ada yang datang dan pergi Mereka berhak mau sama siapa Dan mereka keluar baik-baik kok Sebagian fans yang riwa Setiap karyawan yang keluar Kalian julid macam-macam Kasihan mantan karyawan bilarah nettingin terus Katanya tuh Yuk kita tentunya Harus menjadi fans sejati yang baik Mudah-mudahan apapun yang diambil Keputusan oleh mereka itu yang terbaik untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah kabar terbaru nih dari Ayah Kejora ya Yang mengunggah sebuah postingan foto terbarunya nih Kita lihat ini Mama anjur Bapak Bilar lagi tentu membawa tas ya di gendong Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Ayah Kejora Jangan bilang siapa-siapa Kalau aku mau minggat ya Wow Jangan bilang siapa-siapa Kalau Ayah Kejora mau minggat katanya tuh waduh mau minggat kemana nih ayah Masya Allah banget ya Dan alhamdulillah persahabatan, persahabat Ayah Kejora juga mempunyai channel youtube ya Tentu pasti akan di up Kejutan-kejutan bahagia di channel youtube-nya Ayah Kejora Kita lihat juga keunggahan berikutnya Ada unggahan spesial dari Mami Kade Alfa Krisdayanti Kemarin mengunggah sebuah persingan momen Kebersamanya dengan Bunda Lesi juga Ada Titik mau juga persahabat ya Dan ada kalsiran Sungkar kita salvo juga dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Mami Krisdayanti, Bumilnya Sumringah, Alhamdulillah semua tamunya mamah-mamah muda juga cantik-cantik, sehat semua ya, udah mulai terasa saya sebentar lagi nenek-nenek, -nene. wow, <laughs> masya Allah, doakan saja persepet ya, mudah-mudahan untuk persalinan Kak Loli diberikan kelancaran kemudahan, Amin. Dan di sini juga ada sebuah kalimat komentar dari Bunda Lesti yang memberikan love hitam ya di postingan Mami Krisdayanti. Wah, masalah banget memang nuansa pink menjadi tema di acara baby shower kemarin luar biasa. Cantik-cantik banget ya dan kita salut banget dengan Bunda Lesti yang semakin hari penampilannya sangat luar biasa. Kita lihat juga ke unggahan berikutnya. Di sini ada sebuah postingan foto persahabatnya Bunda Lesti sedang memakai tas warna hitam Tentu pasti kalian tahu mereknya apa Dan ini membuat melongo persahabatnya harga tas yang dipakai oleh Bunda Lesti Ini dibantasan harga 182.562.340 rupiah. Wow Luar biasa banget persahabat ya, masya Allah. Mudah-mudahan selalu berkah barokah rezekinya lancar untuk idola kita. Postingan ini pun diunggah oleh akun Lesbi underscore Leslar. Ada kalimatkan juga yang dituliskan kurang lebih segitu harganya. Ku menangis mendengar harganya segitu, masya Allah banget ya. Bukan kaleng-kaleng. Ini the Sultan banget luar biasa. Untuk berikutnya juga persahabat, ada info penting untuk kita semua. Karena jam 11 nanti bakal ada vlog terbaru di channel YouTube Leslar Entertainment. Baby Shower Aurel tuh Bunda Lesti datang ke acara Baby Shower Aurel. Ternyata ada vlognya juga bersebetnya ketika Bunda Lesti hadiri acara Baby Shower Kak Loli. Ini sih tentunya momen yang paling kita tunggu jangan sampai lupa jam 11 bakal hadir vitamin bahagia kejutan yang tentunya kita dapatkan dari Leslar Entertainment. Dan alhamdulillah persahabatan ya Tentu gak ada timbunan-timbunan vitamin lagi Sekarang sudah langsung di-up saja di channel youtube Leslar Entertainment Kita masih menunggu kabar baik dalam tentu kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru